Dan sesungguhnya sakit sakratul maut itu sakit puncak-puncaknya sakit itu sakratul maut, pak Makanya saking puncaknya rasa sakit yang dirasakan manusia itu ketika sakratul maut itu, pak, enggak bisa ngomong Coba kalau bapak bicara sama orang sakratul maut itu Bu, uh, bu uh. Diem dia Beliau diem Biasanya nanti air matanya netes, pak, itu paling, paling berat itu saat kayak gitu Netes air matanya, kenapa enggak bisa ngomong, aduh Ustadz, lu Sakitnya itu melemahkan urat syaraf, Pak. Sampai urat syaraf itu tidak bisa ngasih perintah kepada otak-otak, tidak bisa ngasih perintah kepada mulut untuk mengatakan, "Aduh, aja ndak mampu." Masya Allah, kayak apa ini? Makanya, ada nggak orang sakroto-motro ngomong, "Aduh, gak ada Pak, diam dia." Berarti tidak sakit, loh. Sakitnya itu yang berlapis-lapis, sampai urat syarafnya nggak ngasih perintah ngomong, "Udah bisa." Kalau ada yang bisa mengucapkan, "Ya Ilahi, itu gimana?" itu bukan dia, Allah yang nuntun.